Yes, jumpa lagi bersama saya saya berada di setempat suasana pagi hari ini kok okay. ada yang ngambil ini, dan akhirnya terus setengah ini terus setengah, terus setengah, terus setengah, terus setengah, terus bahan itu gitu lajuk <tik> <tik> kualitas gambarnya dulu udah bagus ini adalah guys juga oh. oh. Oke okay guys, ini lah keadaan pagi hari ini Oke, tempat. Kamu Berapa harga beras hari ini Regus? Hahaha Pasarnya sepi Ya itu Jainal <g noir> Lagi ngangkat di berasnya Inilah guys suasana Sipang 4 hari ini lagi sepi, guys. Oke, okay, guys, yang datang silih berganti. Ada yang datang, ada yang pergi yang datang ada yang pulang simpang 4 pagi hari bagi hari para kita mau ngecek ketem. Tuh gerbang utama. Masuk keluar mobil. Nah, di sini. Nah, masjidnya. Pasar Cipangpat. Oke. Okay. Thank you.